Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo WhatsApp guys, balik lagi dengan gua Adi Si Sutup di bocoran update terbaru game Free Fire. Oke, pada kesempatan kali ini gue mau share dan bahas beberapa bocoran yang akan rilis di next update nih, cuy Mulai dari bocoran Elite Pass season 23 bulan April dengan tema Ragnarok. Bocoran inkubator terbaru sampai dengan beberapa set bundle baru, seperti set bundle anime Naruto, ninja legend, dan masih banyak bocoran update lainnya. Gitu kan, cuy? Oke. Okay. Oke sebelum masuk ke yang pertama buat kalian yang mau tahu info seputar update terbaru Free Fire dan lain-lain gitu kan Bisa follow IG gua gitu kan di at Dan juga kalian bisa join di grup Facebook unofficial Free Fire Indonesia Karena gua bakalan sering ngepost hal-hal yang berkaitan dengan game Free Fire cuy Untuk linknya ada di deskripsi di bawah video ini cuy Gas kendah <tuh> Oke, okay, yang pertama ada bocoran Elite Pass terbaru season 23 pada bulan April dengan tema Ragnarok cuy Sebelum kita bahas full atau detail hadiahnya, kita lihat dulu cuy, trailernya gitu kan gimana keren kan cuy ya keren lah udah enggak 8bit lagi itu kan cuy wanjai nah ini untuk full hadiahnya teman-teman ya ini untuk apa namanya hadiah-hadiah bonus gitu kan terus ada skin AWM terus ya baju-baju eh, gratisan Nah ini untuk bandel karakter ceweknya untuk Elite Pass nih cuy Yang terbaru gitu kan Tuh kayak ada topi terus ada apa itu ya Aku pinknya anjay Keren sih keren keren Yang paling ku suka itunya sih celananya cuy Karena celananya pendek anjir Jadi menambah kecantikan gitu Wow keren Ini yang gue suka anjay <laughs> Yuk kita lanjut cuy Oh ya BTW juga di belakangnya ada ekornya cuy nah ini untuk skin apa nih senjata m60 cuy tapi nggak ada statistiknya ya di sini jadi kurang worth it gitu kalau kita pakai di in game gitu cuy ya jadi koleksi aja nggak apa -apa lah mantap kok nah ini untuk emotnya cuy anjay Ngasih cium jauh dong. Waduh ada lope-lopenya gitu cuy. Keren nih cuy. Buat kalian yang ada apa ya gebetan atau pacar yang main game Free Fire juga gitu kan, bisa gombalin pakai emot ini anjir dan dibuat quotes juga kayaknya keren nih. Waduh bucin-bucines nih pakai pasti bahagia gitu cuy. <tik> Nah ini untuk skateboard uh, pertamanya cuy, keren keren keren keren. Terus ada apa ya aura aura atau efeknya gitu cuy. Nah ini untuk loot boxnya cuy, loot box gitu kan. Kalau kalian ngekill musuh itu loot boxnya tuh kayak gini, kayak apa ya, kayak war, uh, apa nih, kucing atau serigala sih ini, serigala sih bagus terus ada apa efek-efeknya juga tuh di atasnya tuh kayak hologram gitu cuy keren sih keren-keren tapi kayak ada tema robot-robotnya gitu nggak apa-apa lah dikit gitu kan bukan dikit banyaknya anjay nah ini cuy yang kusuka itu kan skateboard yang melambangkan untuk bertema keren-keren yang kayak gini nih efek-efeknya gitu kan terus di tengahnya juga ada logo apa itu kucing eh serigala cuy eh kucing sih <tuk> ya kucing emang bener kucing anjay tapi keren sih keren-keren 1-10 kasih nilai 8 lah ini keren soalnya nah ini untuk tasnya cuy Nih untuk level satunya kayak gini ya kucing masih polos gitu kan terus dua kayak bukan kucing lagi nih apa ya serigala robot gitu terus level tiganya cuy gila ada efek-efek listriknya gitu kan dan kemungkinan ini ukurannya bakalan kecil sih cuy gak ya mungkin seukuran tas panda gitu nah ini yang kita tunggu-tunggu cuy Set bundle untuk karakter cowoknya gitu kan Waduh sih ini paling keren Sumpah Waduh Yang rambutnya itu kalau rambutnya bisa dicopot eh, Tanduknya kemungkinan bagus banget malahan cuy Lebih bagus gitu loh maksudnya Terus yang aku suka itu juga desain ini cuy eh, Bajunya lumayan gitu kan celananya apalagi ini dipak wah bakalan celananya nih bakalan favorit gua banget nih ada itunya cuy ada, ada apa um, kayak ekor-ekornya gitu dan warnanya tuh putih keabu-abuan gitu gimana cuy tertarik kan membeli atau pre-order pre-order nggak itu pre-order Elite Pass season 23 itu kalau aku sih mungkin nggak uh, pre-order nggak tahu sih nggak tahu lah nantilah nantilah Oke okay lah kita lanjut Yang kedua Ada event gratisan nih cuy Nah pada event ini kalian bisa mendapatkan beberapa reward Seperti pada gambar Hanya dengan kalian mengumpulkan item berlogo atau berbentuk skeleton tersebut Kalian bisa mendapatkan semua hadiahnya Dengan cuma-cuma atau gratis cuy Kalian suka kan yang gratis-gratis samalah lah gue juga anjay yang keempat, ada tampilan karakter Kelly yang di rework oleh pihak Garena. Dan nantinya akan ada skill baru yang dimana skill tersebut berlogo sepatu Seperti skill karakter Kelly yang umum gitu kan Tapi berwarna merah nih cuy Dan skillnya itu akan menambahkan momen speed atau uh, pada saat kalian berlari <coughs> Atau pada saat kalian berlari gitu kan Itu akan lebih cepat daripada skill Kelly yang sekarang gitu Karena udah di reward gitu kan Yang kelima ada bocoran inkubator terbaru nih cuy yaitu skin legendary senjata MP40 ada 4 skin baru untuk senjata MP40 nih untuk statistik skin warna biru ini red of fire nya itu plus satu, range nya itu dikurangi satu, reload speed minus 1 cuy untuk skin warna hijaunya itu the mag plus 2 range ditambah satu terus nggak tahu itu apa artinya anjir yang ketiga nggak tahu lah kita lanjut aja cuy lanjut untuk skin warna merahnya The Max plus 2 Red of Fire nya plus 1 dan range nya itu minus 1 wah keren ini cuy dan untuk skin warna kuningnya The Max di plus 1 reload speed nya minus 1 dan akurasinya plus 2 cuy gimana menurut kalian cuy lebih keren atau bagus yang mana nih, kalau gua pribadi sih pilih yang merah Karena The Mac plus 2 dan Red of Fire nya itu plus 1 cuy, itu keren banget sih Komen pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya Oke. Okay. Yang keenam, ada bocoran event terbaru yang dimana kalian bisa mendapatkan set bundle terbaru samurai Nah dan untuk bagaimana cara mendapatkan bundle ini kalian bisa simak cuplikan video berikut ini cuy dan sorry banget nih sebelumnya ya kalau bahasa dalam videonya tuh bahasa planet Mars gitu kan bercanda cuy karena gue nggak ngerti anjir Working hard to better me Looking back, I'll never be Let's go, recklessly Fighting to forget it's me I feel inside, it's best to ring But I just wanna And to you're the one that let me down I'm looking at myself right now The mirror nearly breaks itself I'm screaming out cause I need help And you're the one that let me down I'm looking at myself right now gimana tertarik mengoleksinya bukan cuy uh, BTW itu mungkin bukan Samurai cuy itu apa itu bajunya olahraga apa itu lupa aku kemarin udah tanya tapi lupa lagi anjir yes nggak lah yang penting kalian tahu gitu kan udah mantap yang ketujuh ada bocoran Minecraft masuk game Free Fire nih cuy. Nah ini tampilan dari skin terbaru kepala Minecraft cuy. Yang ke kedelapan ada tampilan dan animasi skin bom terbaru. Yang bisa kalian dapatkan pada tanggal 5 Maret nanti cuy. Tapi nggak cuma-cuma nih cuy. Kalian harus kalian harus menyelesaikan beberapa misi dulu nih cuy baru bisa mendapatkannya ya kan keren sih keren keren ada efek mirip wajah gitu cuy waktu bomnya meledak gitu kan yang terpenting itu gratis gitu kan cuy <laughs> yang ke sembilan ada pembaruan skill pada masing-masing pet nah nantinya akan ada penambahan skill sedikit pada masing-masing pet cuy dan tampilannya gitu kan yang ke-10 ada set bandel baru Naruto Uzumaki anjay waduh nah ini cuy bandelnya cuy buanjay. anjay keren anjir siapa nih nih? wanjir keren keren ini ini bukan hologram ya atau apa ini? Ini bisa dipasangin uh, emot anjir. Lihat-lihat, lihat. Ah, duduk kan. Waduh, apakah nantinya ada set bandel Naruto anjay? Tolong komen di bawah ya. Ini yang tahu atau yang buat gitu kan keren ini anjay. Kalau ada Auto Racing kan gitu. Cik pada ya battleground ada Naruto gitu tolong gitu tolong gitu kan <laughs> yuk kita lanjut yang ke-11 ini nih cuy yang spesial pada konten bocoran ini cuy ada bocoran skin terbaru dari senjata shotgun putar atau M1887 nah skin ini memiliki desain warna kuning dengan hijau yang memiliki statistik amo plus dua jadi peluru dari shotgun ini akan menjadi empat cuy bukan dua lagi gitu. mantap mantul mentul-mentul pokoknya cuy dan mungkin selama tinggal shotgun panjang gitu kan dan berikut ini adalah cuplikan gameplay dari skin terbaru tersebut cuy ini gua dapet dari Free Fire luar negeri gitu kan oke okay, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini semoga bermanfaat dan menghibur kalian jangan lupa di share ke teman-teman kalian ke sosial media kalian biar pada tahu update terbaru dari game Free Fire di -like juga cuy jika video ini bermanfaat gitu kan Oke gua adisi YouTube, cabut dulu sampai jumpa di bocoran update terbaru game free fire selanjutnya salam update <tuh>